Hey you welcome back again kembali lagi bersama gue disini Alright brother and sister semuanya apa kabar kalian Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya bosku ya. Oke okay, kali ini gue bawa modal yang sangat lumayan besar ya bosku Hampir 700 ribu ya 680 ribu anjir Hari 12 kayaknya tuh tadi biru ya Seperti bisa langsung kita turboin aja ya pakai pola paten Turbo 70 Gimana kalian semuanya udah pernah cobain pola paten yang Turbo 70 ini belum? Kalau kalian belum cobain harus cobain ya bosku ya karena ini paten sekali Silahkan aja langsung bagi yang belum tak gabung ke grup gua silahkan tanya-tanya di grup gua ya Silahkan tanya-tanya di grup gua ya Grup gua ini terbuka untuk umum bosku Linknya gua taruh di kolom komentar ya bosku ya Linknya gua taruh di kolom komentar dan bagi yang belum pernah main di situs web yang gua mainin ini ya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 Kalian bisa cek RTP dulu sebelum main ya bosku Dan kalau pecah-pecah seperti ini itu sudah tidak perlu diragukan lagi Dan langsung aja kan bosku kita dapat scatter ya Langsung dapat free spinnya kali 5 Wih kali 5 Maksudnya scatternya ada 5 bosku ya Langsung aja gila langsung bisa ya bosku Untung gue langsung mulai di bet 1500an ya bosku gua gak takut karena gua pakai model yang lumayan Lumayan getir ya jarang-jarang banyak orang paling 500 ribu aja ya jadi gua kemarin gak gue tarik semua, gue sisain sekitar 183 ribu ya dan gua barusan tokoh 500 ribu karena ya gua pengen dapat gede hari ini ya kebetulan juga didukung lagi dengan RTP yang lagi tinggi juga ini ya bosku RTP nya valid banget, silahkan kalian gabung langsung ke grup WA gua supaya kalian gak ketinggalan mengenai info pola-pola RTP-RTP terbaru yang tergacor setiap harinya ya bosku ya langsung aja cekiclot bosku ke tentang channel blog disana linknya lengkap sekali, sangat lengkap sekali ya link apapun ada disitu, mau cek RTP, mau lihat mau daftar ke apa situs yang gacor yang gue mainin ini atau mau kalian eh, gabung di grup nya tanya-tanya silahkan aja langsung cekiclot ke tentang channel ya bosku ya lengkap sekali sih. Di sana ya bos ya mantap oh, sekali Oke okay, yoi oh, pasti dong auto-sensasional ini ya, nggak mungkin gak auto-sensasional nah, ini juga apa RT lagi tinggi ya, bos ya kalau RTP lagi tinggi udah pasti otomatis ya pasti udah persen sensasional, sensasional besarnya berapa ya tergantung sama keberanian lu menaruh albednya uh, ya, bos ya keberanian kalian untuk mulai di bed berapa itu terserah kalian ya bosku ya tapi gue saranin banget buat kalian yang apalagi uh, baru baru coba atau misalnya dia ya masih pemula lah atau kalian yang belum pernah coba sama sekali jangan coba coba ya bosku. kalau yang baru pemula ingin coba coba gacor ya silahkan gabung dulu di sini di grupnya gue supaya kita bisa arahin ya bosku supaya kalian enggak Uh, main baru-baru gak kebanyakan kayak orang-orang lain itu terbawa hawa nafsu ya terbawa nafsu gak bisa mengendalikan diri sendiri kalau menang mereka da dapat banyak mereka greedy atau ya. serakah ya bosku jangan sampai kita serakah kalau kita los juga kalau uh, kita kalah jangan sampai kita rungkat semuanya ya bosku ya jadi kita harus bermain santai dengan pola-pola yang pasti ya bosku jangan bermain asal-asalan aja ya Oke ini kalau pecahnya begini benar-benar mantap ya di luar pecahannya, di dalam pecahannya dan udah pasti ya Kayaknya udah jelas ini kita bakal dapat besar bosku ya Mudah-mudahan ya Neng Inces cantik tapi gatel ini memberikan yang mantap-mantap buat om yang ganteng ini juga ya Oke Neng Inces cantik Mantap sekali Neng Inces udah dapat 900 rebate kita bosku ya model gue udah langsung beranak pinak ya jadi 900 ribet Uh hatinya bosku mantap sekali 150 Marco bakol top, top bosku oke okay, birunya juga mantap sekali 150 Marco kue hijau tos kali ini tuh satu lagi tuh padahal sudah dapat tiga tuh ya oke okay, birunya mantap Josh Marco jelas oke okay, bintang birunya dong sekalian nah Aduh kurang terlalu lagi ya Oke okay. Oke okay, Mampus kali musuh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 tombol atau menggerakkan jempol kali ini poskir. langsung aja kita coba oke okay. nice belum dikasih lagi bosku ya tapi kita sabar-sabar dulu -sabar ya bosku yang penting nggak terlalu result banyak bosku karena gua belum naikin bednya ini ya nah salah satu contoh gua lagi main gak barbar ya bosku ya <tuh> walaupun bawa modal besar kita nggak boleh langsung berbar karena banyak sekalian yang nonton di video gua ini masih pemula masih belum apa begitu paham dan keyakinannya juga belum tumbuh ya di dalam diri kalian masing-masingnya jadi gua harap kalian tumbuhkan dulu keyakinan percaya diri kalian terhadap diri kalian sendiri baru kalian coba bermain dengan uh, bet yang lumayan ya bosku ya bagi kalian yang lagi santai-santai rokok edi eh, rokok dulu jadi satu dulu rokoknya dan di suruh dulu kopinya kita lihat langsung kalau by spin dapet berapa kita ya bosku ya gak perlu ragu gak perlu takut gak perlu bunda gulaan bosku ya gak perlu galau pokoknya lihat aja nih kita lihat hasilnya dapet berapa ya Oh, nice you Oh, I'm totally to study just my windows To hmm ini juta sekannya mantap juz ma pot juz bosku ayo ditambahin e, lagi katanya ini e, aku udah lumayan sih yo nice boleh tambahin lagi mungkin dia bisa dapat super p ya dari tadi gua. tapi nggak apa-apa itu udah nice banget sih nice walaupun dapet itu tapi walaupun dapetnya nice tapi udah dapetnya segitu bosku ya udah lumayan banyak banget bosku lumayan banget bosku ya mantap sekali jos gandos uh, oke okay, mantap sekali bosku jos gandos memang ini dia oke okay, udah pasti ya langsung ini bukannya balik modal lagi dua kali lipat modal kita yang 600 ribu ini pasti ini ya, masih dapat satu jat ini kita nih, sensasional. Oi, Oi, hampir satu jat tinggi. Tidak berbuah semangat sekali dos dos ini punya Mantap sekali dosma, kujus kujus gandus.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 Tadiannya udah dapat sejuta aja gue Wedeo, tapi ternyata nih kita dikasih 16 enam bosku thank you banget buat kalian bye bye semuanya.